<تصفيق> السلام عليكم ورحمه الله وبركاته إن الحمد لله نحمده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 صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا تقول الله حق تقاته ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخواني في الدين أعظكم الله مسلمين سهرمتي Pembahasan berikutnya dari kitab Sirahmanirrahim Hisyam adalah tentang bid'i Islamil Ansar. Awal pertama masuk Islamnya orang-orang Ansar. Orang-orang Ansar tentunya yang dimaksud adalah penduduk Madinah yang telah masuk Islam dan kemudian mereka mempersiapkan tempat untuk hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijuluki ansar karena mereka adalah golongan para penolong yang disebut oleh Allah SWT dalam Al-Quran awaw wa nasaru awaw wa nasaru, kalimat awa atau kalau jamaknya awaw ini mereka mempersiapkan tempat sedangkan nasaru adalah menolong ya khalifuddin a'zakumullah sebagaimana dibahas kemarin bahwasanya Rasulullah SAW menawarkan atau mengajak mereka kepada Tauhid Mengajak mereka kepada Allah Dan juga menawarkan dirinya Maukah melindungi dirinya Dan menjadikan dirinya sebagai seseorang dari mereka Yang dibela oleh mereka dan dilindungi oleh mereka Sehingga Allah SWT menakdirkan penduduk Madinah Yang akan menerima Rasulullah SAW Sebagai salah satu dari mereka الله الله عز وجل دينه نبيه صلى الله عليه وعلى وسلم وإنجاز له رسول الله, صلى الله عليه وسلم في الموسم الذي فيه النفر من الأنصار. ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki 'azza wa tegaknya atau zahirnya agama ini menghandaki tegaknya agama ini wa ijazi nabihi dan menghandaki untuk memuliakan nabinya wa injazi mawaidihi dan menghandaki untuk memberikan, menunaikan janjinya kepadanya Allah SWT wa menyatakan Wallahu ya'asimuka minan nas dalam Al-Quran Allah menyatakan dan Allah akan melindungi kamu dari manusia dan ini janji ya'asimuka minan nas maka ketika Allah ingin mewujudkan janjinya, ingin menunaikan janjinya untuk Rasulullah sallallahu dan terhadap Islam. Maka ketika itu Rasulullah SAW kharaja fil mausimil ladhi al Maka Rasulullah pun keluar di musim haji yang berikutnya, di musim haji yang di sana Allah pun wa taala ingin menakdirkan yang terbaik untuk Rasulullah sallallahu saat itu beliau bertemu dengan beberapa orang dari kalangan Ansar Tentunya Ansar dari nama tadi Dari nama yang dijuluki setelah mereka menjadi orang-orang yang menolong Rasulullah SAW Adapun sebelum itu Madinah dikenal dengan nama Yasrib Dan masing-masing orang yang datang dipanggil dengan sukunya Apakah kaum Aus Atau kaum Khazraj Atau lain-lainnya maka ketika Rasulullah SAW bertemu dengan kelompok dari mereka, ala arab kama Maka pada tahun itu Rasulullah SAW pun menawarkan dirinya kepada suku-suku Arab yang berdatangan di musim Haji, kama kana sebagaimana beliau selalu melakukannya di setiap musim, setiap musim Haji. Fabeinama huwa 'and al maka ketika beliau berada di daerah Aqabah. Daerah Aqabah tentunya adalah daerah yang berjarak 2 mil dari Mekah. Dan yang sekarang kalau orang-orang haji melempar jumroh Aqabah, itu adalah Aqabah di situ. Nah, disebutkan di sini dalam footnote-nya, Wa "Aqabah adalah tempat antara Mina dengan Mekah." Yang antara Mekah dengan Aqabah berjarak dua <coughs> dan di sanalah para hajjaj para orang-orang haji tarmi jumratul aqabah. Khulu fidina a'zakum Allah. Ketika di tempat tersebut, Rasulullah SAW bertemu rahatan min al-Khazraj. Rahat beberapa orang. Lebih dari 3 kurang dari 10, itu rahat. Nabi rahatan min al-Khazraj, arad Allah bihim khayra. Menemui beberapa orang dari kalangan Khazraj Yang Allah menghendaki dengan mereka kebaikan Lama naqiyahum Rasulullah sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam Qala lahum man antum Ketika Nabi bertemu dengan mereka Rasulullah pun mengatakan kepada mereka Man antum Siapa kalian? Ya dari suku apa? Qalu nafarun minal Khazraj Kami adalah rombongan dari Khazraj Mawali Apakah dari mawali Yahud Maula adalah orang-orang yang bergabung Hidup bersama Tidak saling mengganggu dengan Yahudi Dan memang keadaan orang-orang Arab di Madinah Berbeda dengan keadaan orang-orang Arab di Mekah Salah satu perbedaannya adalah Kalau di Mekah Mereka adalah orang-orang yang merupakan penguasanya Pembesarnya di Mekah seluruhnya Itu orang-orang Arab tidak ada Yahudi Sedangkan di Madinah Ada Yahudi Ada musyriki Ada orang-orang Arab Orang-orang Arab masih musyriki Dan orang-orang Yahudi dengan agama mereka Maka di sana justru yang mendominasi Atau yang menguasai yang lebih didengar suaranya Adalah orang-orang Yahudi Sedangkan orang-orang Arab Dianggap tidak punya ilmu Musyriki Dianggap mereka terbelakang dan seterusnya Tidak membaca, tidak menulis Bahkan tidak memiliki kitab maka Rasulullah SAW ketika mendengar mereka adalah orang-orang. Hazarat yang tinggal di Madinah, maka beliau menyatakan dengan pertanyaan, mawali, amin mawali Yahud, apakah yang berdampingan dengan Yahudi?" Mereka menjawab, "Na'am." Karena perbedaan tadi, maka orang-orang musyrikin di Mekah tidak tahu menahu tentang akan datangnya seorang nabi. Tetapi orang-orang Arab di Madinah sudah pernah mendengar akan datangnya seorang rasul, sebagaimana mereka dengar dari Yahudi. Ini bedanya antara musyrikin di Mekah dengan musyrikin di Madinah. Maka mereka menjawab na'am Maukah duduk bersama kami? Aku akan berbicara dengan kalian. bala. Mereka berkata bala. Tentu. Fajalasu. Maka duduklah mereka. Baik Wada'ahu minallahi azza wa jal Maka mereka pun duduk bersama Rasulullah SAW Dan Rasulullah SAW mengajak mereka Kepada Allah Subhanahu Wa Taala Kepada Allah Azza wa jal Wa'arada'alaihimul islam Dan menawarkan pada mereka al-islam Agama tawheed Wa ta'ala'alaihimul quran Dan membacakan kepada mereka ayat-ayat al-quran Wa kana mimma sana'allahu lahum bihi bil-islam Dan apa yang Allah lakukan yang Allah takdirkan terhadap mereka untuk Islam adalah al-yahud kanu ma'ahum fi biladihim wa kanu ahl kitab wa ilmin wa kanuhum hum ahl syirk wa ashab awthan wa kanu qad ghazawhum bi biladihim fa kanu idza kana bainahum syai qalu lahum inna nabiyyan mab'utsun al-an mab'utsun al-an qad adalla zamanahu Natsabi'uhu fanaktulukum ma'ahu Qatla'adin iram. Kata akan menulis Bahwa diantara apa yang Allah perbuat Untuk mereka Untuk orang-orang Khazrajim Terhadap Islam Adalah Allah sudah takdirkan sebelumnya Yaitu bahwa Yahudi Yang tinggal bersama mereka Di negeri mereka Dan mereka dalam keadaan ahlu kitabin wa'ilmin Orang Yahudi adalah orang-orang yang memiliki kitab Memiliki ilmu dan mereka orang-orang kharjat itu orang-orang musyrikin, wahum ahlu shirki wa ashabu auzan sedangkan kharjat dan orang-orang Arab yang ada di sana adalah musyrikin penyembah berhala, biladihim dan mereka selalu bertikai bahkan berperang dengan Yahudi di negeri mereka, maka kalau terjadi pertikaian antara orang-orang Arab dengan orang-orang Yahudi maka orang-orang Yahudi selalu mengancam. Mengancam dengan kalimat. sesungguhnya seorang Nabi akan dibangkitkan sekarang ini. Sebentar lagi. Qad Dan sudah datang waktunya. Wa qatla adin wa Sungguh kalau diutus Nabi tersebut kami akan mengikutinya dan kami akan perangi kalian kami akan bantai kalian dengan nabi kami seperti dibantainya kaum aad dan kaum ihram mengancam orang-orang arab dengan kedatangan nabi yang Allah sebutkan dengan kalimat yastatthihun ala mengharapkan kemenangan dengan diutusnya seorang nabi ini yahud selalu mengancam orang-orang arab Selalu mengancam musyrikin dan mereka menganggap musyrikin adalah musuh para rasul. Sedangkan ahlul kita adalah orang-orang yang mengikuti rasul. Sehingga ketika diutus rasul pasti bersama kami dan pasti memerangi musyrikin, Sehingga ancamannya selalu kalimat itu. Inna nabiyyan an, Sesungguhnya seorang nabi telah diutus hari ini atau sekarang-sekarang ini. Dan kalau diutus kami akan mengikutinya dan kami akan memerangi kalian bersama nabi kami dan kami akan membantai kalian seperti dibantainya kaum Ah dan kaum Iram. Ini khonibirin azakumullah apa yang Allah takdirkan untuk Khazraj dan Aus agar mereka justru menerima agama ini. Agama Islam. Falamma kallama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ulaiikal nafar, ketika Nabi mengajak bicara orang-orang Khazraj -orang tadi dan mengajak kepada Islam dan mengajak kepada Islam. قال بعضهم لبعض ما كسبا mereka berkata kepada sebagian yang lainnya berbisik-bisik ta'lamu wallahi innahu lan nabiyyi alladhi taw'adakum yahud subuk ta'wil adami allah ini adalah yang dikatakan oleh yahudi yang diancamkan oleh yahudi terhadap kalian ini orangnya nabi ini fala yasbiqunnakum ilayhi maka jangan kalian didahului oleh yahudi mereka berpikir ini nabi yang diberitakan oleh yahudi kalau begitu kita lebih dulu mengikuti Sehingga kita yang bersama Nabi ya. Qanifidina Azza pun melihat ya. Bagaimana Allah menafsirkan sesuatu Sehingga mereka justru menerima Islam tersebut Ya ini yani ancaman-ancaman Yahudi Merupakan berita Bahwa akan diutus seorang Nabi Ketika benar-benar diutus seorang Nabi Maka mereka orang-orang Arab Justru lebih dulu beriman daripada Yahudi ya. Qanifidina Azza pun melihat keadaan orang-orang Yahudi Ketika benar-benar datang, Rasul yang mereka sebut-sebut, Justru kafir Justru mereka kafir, Justru orang Arab yang masih Islam, Sedangkan orang Yahudinya Kafir, Mengingkari Rasulullah, Rasulullah wa'alaikum wa wa Ada hikmah di itu dari apa yang Allah takdirkan maka mereka pun menyambut ajakan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa qabalu islam mereka pun menerima apa yang diajak oleh Rasulullah sallam dan mereka membenarkannya apa yang ditawarkan oleh Rasulullah sallam wa qalu mereka berkata Inna qad Kami telah meninggalkan kaum kami di negeri kami dan kaum kami dalam keadaan mereka selalu bertikai, selalu berperang di antara mereka sendiri. Semoga Allah subhanahu wa taala menyatukan mereka dengan Engkau, Wahai Rasul yang dimaksud tentunya adalah Aus dan Khazraj yang selalu berperang selalu bertikai okay. <kala> ila amri. sungguh kami akan datangi mereka dan kami akan ajak mereka semuanya untuk menerima dakwahmu dan kami pun akan menawarkan pada mereka apa yang kami sudah menerima darimu Min deen, dari agama ini Kalau dua suku kami ini bergabung Maka sungguh tidak ada seorang pun yang akan lebih Mulia daripada engkau Tidak ada seorang pun yang lebih kuat daripada engkau ah Yang dimaksud Kalau Aus dan Khazad bersatu Dan semuanya menerima ajakan Rasulullah SAW Maka itu cukup Dua Qabilah bersama Rasulullah SAW akan bisa mengalahkan semua kobilah-kobilah lain. Itu dimaksud oleh orang Hazrat Saidi. Ya ni kalau bersatu, Allah SWT menyatukan mereka. Fain yajmahumullah alaika fala rajula aalzu minch maka tidak ada seorang pun yang lebih mulia dari engkau dan lebih kuat dari engkau. Tumansarafu an Rasulillahi sallallahu wa alaihi waala ilahi wasallam rajiyi maka mereka pun kembali berpaling meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka pulang ke negeri mereka ila biladihim wa qad amanu wa dan mereka dalam keadaan sudah beriman dan sudah percaya wa hum fi khazraj dan mereka sebagaimana yang diberitakan kepada kami jumlahnya adalah uh, adalah orang-orang dari khazraj berjumlah enam orang demikian dikatakan oleh Ibnu Isham. Dari Nabi SAW. Rahimahum Allah. Falan waktu Madinah ke kaumnya, ketika mereka sampai ke Madinah, menemui kaum mereka, dzakaru lahum Rasulullah SAW. Mereka pun menyebutkan berita tentang Rasulullah SAW. Tentunya beritanya sekaligus mengajak mereka <coughs> dan mendakwahi mereka, iaitu yani dengan bahasa Sungguhnya nabi. Yang diberitakan oleh Yahudi telah datang, telah diutus sekarang, dan kalau kita mendahului mereka, kita akan bisa mengalahkan Yahudi atau yang semakna dengan itu. wadah wada'ahum ilal Islam. Mereka pun mengajak kepada Islam, hatta fashal fihim hingga tersebarlah keislaman di tengah-tengah orang-orang Madinah atau orang-orang Khazraj Arab di Madinah. فلم تبقى tidak tersisa satu rumah pun dari rumah-rumah orang-orang Ansar kecuali di sana sudah disebut-sebut nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa hingga ketika datang tahun berikutnya. Wafa al-mausim min al-ansar 12 rajula Wafa ini mendatangi tepat waktu di waktu mausim Wafa musim, mausim artinya datang tepat pada waktu mausim haji min al-ansar 12 rajula datang 12 orang Falqahu bil Dan sebagaimana yang dijanjikan mereka berjanji untuk bertemu dengan Rasulullah di Aqabah Wahyul Akabatul Ula dan ini nanti akan terjadi bayat yang dijuluki dengan bayat Aqabah yang pertama. Al Bayah Al Akbar Al Ula. Sallallahu Alaihi Wasallam, wa ala bayat ibn Misah. Maka mereka pun bayag Rasulullah, membayat Rasulullah SAW ala bayat ibn Misah, atas atau dengan bayat Nisa Bayat ibn Misah, bayat para wanita. Dijuluki demikian, karena pada bayat tersebut tidak ada bayat perang, tidak ada bayat perang, dan itu dikatakan dengan bayat kisah. Alhamdulillah, <tuh> Isinya sebagaimana yang Allah sebutkan dan kisahkan dalam Al-Quran dalam surat Al-Mumtahinah. Ya yuhan Nabiu ida jaat al-mu'minatu yubay'naka, ala an la yishriqna billah shiha, wa la yishriqna. Ini isi bayat An-Nisa Demikian pula ketika Rasulullah SAW membayat mereka Isi adalah yang demikian Yang dimembayatnya Untuk jangan syirik Kemudian jangan membunuh anak Kemudian diperintahkan Untuk jangan mencuri, jangan berzina Jangan membunuh Jangan berdusta Enam, tidak ada kalimat perang di sana. Berbeda dengan bayat yang lain, kalau tidak dijuluki bayat Nisa biasanya bayat untuk membela Allah dan Rasulnya, membela agama sampai mati. Ini bayat, bukan bayat Nisa Kalau tidak ada perangnya, dijuluki dengan bayat Nisa qabla alaihimul Yang demikian karena belum diwajibkan ketika itu berperang. Minhum Zurara, di antara mereka yang berbayat kepada wasallam di baiat yang pertama adalah As'ad Ibnu ibn ibn ibn ya. Dikisahkan oleh ubada sendiri, Ubadah bin Shamit adalah salah seorang yang berbayat kepada Rasulullah SAW wasallam di bayat tersebut. Karena beliau berkata menceritakan kejadiannya. Kuntu fi man hadoran akobat ula Aku termasuk orang yang hadir di bayat akobat yang pertama. Waktu net-nya Dan kami ketika itu ada dua belas orang. Fa rasulullah sallallahu alaihi wa alaihi wa salam Maka kami pun membayat rasulullah sallallahu salam dengan bayat nisa, dengan bayat perempuan. Wa dhalika habla antum al harb. Yang demikian karena belum diwajibkan berperang. Ala. Allah Nushrik bilahi Shay'a bersumpah untuk tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, walanazrik dan tidak mencuri, walanazni dan tidak berzina, walanakul awladana dan kami tidak membunuh anak-anak kami, walanati bibuthanin nafthirinahu nafthirih bin Aidina warjulina dan kami tidak berdusta, tidak mengadakan kedustaan yang kami ada-adakan di hadapan tangan kami dan kaki kami. Wala nasi bimaru dan kami tidak bermaksiat kepadanya, tidak menentangnya dalam kebaikan. Sainu fi tu mufalah jannah. Kalau kalian menepati janji kalian, bayat kalian, maka bagi kalian surga. Wa in rasi itu mindari kasihan. Faamrukum in allah. Kalau kalian menyelisihi apa yang sudah kalian ucapkan sedikit daripadanya, maka urusan kalian kepada Allah azza wa wajalla. Insha'ah adzab, wa insha'ah gharar. Kala Allah kahendaki Allah adzab dia. Kala Allah kahendaki Allah pun mengampuni. Ya, ini tahtal, mesih. Kala Isha, Ibn Isham, lama mencarafanahul kaum, bawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ma'hum Mus'ab ibnu Umayyah. Ketika mereka kembali, kaum tersebut maka Rasulullah pun mengutus bersama mereka Mus'ab ibnu Umayyah. Rabbil ta Alaihi Taala Anhu, Sahabat Rasulullah Sallam. Yang merupakan duta pertama Ke Madinah Atau dijuluki dengan Mukri Al-Madinah Kalau so, ditanya Siapa itu Mukri Al-Madinah Adalah Mus'ab hey. Mus bin Umair Mus'ab bin Umair bin Hashim bin Abd Manaf Wa amarahu an ahumul Quran Diperintahkan oleh Nabi untuk berangkat ke Madinah bersama mereka Untuk mengajari mereka Dan membacakan pada mereka Al-Quran Wa yuallimuhum al-Islam Dan mengajarkan kepada mereka Al-Islam wa yufaqihuhum dan mengajarkan kepada mereka agama maka yunamma al-muqri bil-Madinah maka beliau dijuluki dengan al-muqri bil-Madinah atau muqri al-Madinah. Kana yusalli bihim Musabbin Ibnu Umar mengimami mereka salat dan mengajak mereka untuk menerangkan atau memahami al Islam. Wa dhalika al-Aws wal Khazraj karaha ba'dhuhum an ya'um ba'dh Kenapa Musabib Ibn Umair yang menjadi imam Di kalangan mereka Karena antara Aus dan Khazraj Sebagaimana sudah dikisahkan tadi Selalu ada pertikaian Bahkan memiliki peperangan Yang panjang antara Aus dan Khazraj Sehingga ketika mereka masuk Islam Mereka pun masih ada sesuatu Orang Khazraj Gak mau diimami oleh Aus Dan orang-orang Aus gak mau diimami oleh Orang Khazraj Maka yang mengimami bukan dari Aus Bukan dari Khazraj, tetapi dari apa yang disuruh oleh Rasulullah Sallam atau siapa yang diutus oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Wa Musab ibn Umair ibn Hashim ibn Abd Manaf radhiyallahu taalaanhu. Bayat akabah yang kedua. Kemudian kisah berikutnya adalah bayat aqabah yang kedua. Rumiinah Musab ibn Amir raja Al-Makkah. Kemudian tahun berikutnya pada musim haji berikutnya Mus'ab bin Umair kembali ke Makkah wa kharaja man kharaja minal anshar minal muslimina ila al-Mausir dan keluarlah bersama orang-orang yang keluar dari kalangan ansar dari kalangan muslimin di musim haji tersebut ma hujaj bersama orang-orang haji dari kaumnya min ahli syirik dari musyrikin fana billa nauzakumullah Ya, ini dalam keadaan mereka berangkat bersama-sama musyrikin. Musyrikin sebagaimana biasanya di musim haji berduyun-duyun datang ke Mekah. Acara haji tersebut seperti acara pasar malam. Bagi orang musyrikin, mereka hanya ingin keramaian. Dan di sana ada pasar yang ramainya setiap tahun setiap musim haji yang dijuluki dengan pasar lokal. Pasar lokal. Dan di sana memang betul-betul pasar yang sangat lengkap. Karena akan datang ke sana seluruh pedagang dari Yaman maupun dari Syam, dari Madinah maupun dari seluruh penjuru Arab akan berdatangan ke Makkah. Maka acara yang mereka lakukan hanya acara pidah dan syirik. Tetapi bersama mereka ada 70 sekian orang yang datang dari Madinah, tetapi memiliki tujuan yang mulia, yaitu menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berangkatnya sama, waktunya sama, ternyata tujuannya berbeda. Hatta Mekkah hingga sampai ke negeri Mekah bahwa ajur Rasulullah SAW al-Aqabah dan sebagaimana tahun kemarin mereka pun menjanjikan pertemuan dengan Rasulullah SAW di Aqabah min di tengah-tengah hari-hari tasheerik yaitu leheja pada tanggal 11, 12, dan 13. Itu adalah hari-hari Tasirip. Maka mereka pun berjanji untuk bertemu dengan Rasulullah SAW di hari-hari tersebut. Hina aladzallahu bihi ma aradamin karamathi wa nasr li nabihi. Ketika Allah Subhanahu wa Taala menghendaki, apa yang Allah Allahkehendaki? Iaitu kemuliaan Rasulullah SAW dan kemenangan terhadap Nabi. Wa azazi al-Islami wa ahlhi dan untuk memuliakan Islam dan memuliakan orang-orangnya. Biki Saqah bin Malik radhiyallahu taala anhu. Kami keluar dari Madinah bersama kaum bersama orang-orang haji musyrikin dari kaum kami. Nah, kami sudah salat dan kami sudah mengerti Islam yani dari Mus'ab bin Umair sudah mengerti Islam sudah salat wa ma'na al-Barra' ibnu ibnu Ma'rur bersama kami ada al-Barra' ibnu Ma'rur sayyiduna wa kabiruna tokoh besar kami dan pimpinan kami al-Madinah qala al ketika kami mengarah wajahnya yang mengarah dengan wajah kami untuk berangkat lisafarina wa kharajna madinah kami sudah keluar dari Madinah berkata al-Barra kepada kami ini pimpinan mereka sayyid mereka ya haula inni qad ra'aytu ra'yan fa ma adri a tuwafiqunani alayhi wahai mereka ini wahai kalian so, sesungguhnya aku telah berpendapat atau telah memiliki satu pendapat Demi Allah aku tidak tahu apakah kalian sepedapat denganku Cocok denganku atau tidak Kulna, Kami mengatakan kepada Al-Berra <tuan> Apa itu? Kala ra'aitu alla ad'a'a hadhihi al-bunayyah minni dirah Ya'ni al-ka'bah Wa'an usalli <tuan> ilaihah faqulna wallahi wa balaghna ann nabiyyana sallallahu alaihi apa pendapatnya Al barra ma'rur qala akbar ad'a <berpendapat> hadhihi kita jangan meninggalkan bangunan ini bangunan ka'bah jangan meninggalkannya dengan punggung-punggung kita ini yani jangan kita membelakangi ka'bah ketika kita salat wanidina ya, a'dzaqumullah yaani kita menghadapnya jangan ke syam tapi ke apa fa qul wallahi ma balagna anna nabiyana illa ila syam tetapi tidak sampai kepada kepadamu berita dari nabi kami bahwasanya Rasulullah sallallahu kecuali beliau menghadap ke syam wa man an nukhalifahu dan kami tidak akan menyelisihhi nabi kami usulnya al-barra ibn ma'ruf Agar kita tidak membelakangi Ka'bah Kalau kita salat ke Syam Kita membelakangi Ka'bah Maka kita jangan salat kecuali ke Ka'bah Jangan ke Syam Maka para pengikutnya menyatakan Kami tidak pernah mendengar dari Nabi kami Salat kecuali ke Syam Karena awal perintah salat menghadap ke Syam Apa jalan tengahnya? Jalan tengahnya Sebagaimana Rasulullah SAW ketika salat di Ka'bah Menghadap ke Syam tetapi di arah yang berlawanan dengan Syam, sehingga Kaabah dengan Syam satu garis lurus. Ini Kaabah, ini Syam, maka solatnya bukan di sini, bukan di sini, tapi solatnya di arah yang berlawanan dengan Syam, sehingga menghadap ke Syam dan juga menghadap Kaabah. Dan itu yang dilakukan oleh Rasulullah, Shallallahu olah Wasallam di Makkah sebelum perintah untuk menghadap Kaabah. Anu Khalifin Kami tidak ingin menyelidiki, Rasulullah shallallahu alaihi Kata Barak Ibn Marur, kami akan salat kedua-duanya, menghadap Kaabah dan sekaligus Syam لَكُنَّ لَنَفْعَى. لَكِنَّ لَنَفْعَى. tapi kami tidak akan melakukan okay. maka kami kalau datang salat maka kami salat ke Syam dan juga salat ke Ka'bah sampai datang ke Ka'bah ketika Ka'bah masih jauh okay. maka bar Ibn Ma'rur Ma ar, Ma menyatakan aku akan salat dua-duanya okay. Ke Shan juga dan ke Ka juga okay. Karena mereka meyakini Kaabah juga Baitullah Mereka meyakini sudah turun temurun Bahwa Kaabah itu Baitullah Orang-orang musyrikin kura juga mengakui bahwa Kaabah adalah Baitullah Hanya saja mereka menambahinya Dengan sekian berhala-berhala Dan sekian ajaran-ajaran syirik Khamil okay. ibn azakumullah <-tuh> Sehingga untuk melakukan apa yang dilakukan Rasulullah SAW Di Mekkah Di Kaabah Karena belum sampai ke Kaabah tidak bisa Kalau menghadap Kaabah Berarti tidak menghadap syam. Kalau menghadap Syam, tidak menghadap Ka'bah Maka sebagian besar mereka hanya ke Syam sesuai dengan perintah Rasulullah SAW Sedangkan Barat Ibn Ma'rur Ma menerjakan kedua-duanya Hata qadimna Makkah hingga kami Sampai ke Makkah. <-tuh> Wa qadkunna ibna alaihi Masana'a abi Illa mas Illa al ala sampai kami dalam keadaan lelah fadna Ini yani dalam keadaan lelah menghadapi orang ini menghadapi Bara Ibnu Ma'rur pimpinan kami tokoh kami dengan apa yang dilakukannya dan dia aba illa al ala beliau tetap menolak Kecuali tetap di atas apa yang dia yakini. Salat kepada kedua-duanya. Pahlawan Al-Khidim nama Khalil ibn Akhi. Ketika sampai di Makkah, dia berkata kepada aku, ibn Akhi, intanik binail Rasulullah SAW. Hartanaz allahu amma sunat. Wahai anak saudaraku, cepat beri ibn Ma'aruf kepada Kaab ibn Malik. Cepat pergi menemui Rasulullah SAW. Agar kita tanyakan kepadanya apa yang aku lakukan. Pisah dari hada dalam safarku ini. Sungguh demi Allah telah terjadi dalam hatiku sesuatu. Lima Karena apa yang kalian lakukan yaitu menjilisih aku. Maka sekarang pergi kepada Nabi SAW dan tanyakan apa yang aku lakukan maka kami pun keluar menanyakan pada Rasulullah Shallallahu wa'ala'ali Wasallam. wa s.a.w wa'akunna la na'rifuhu wa'lam narahu qabla zalik mencari Rasulullah SAW dalam keadaan tidak pernah kenal beliau, nggak pernah tahu lam narahu qabla zalik belum pernah melihat wajahnya sebelum ini bagaimana mencarinya? karena mereka yang datang di musim yang lalu hanya 12 orang sedangkan sekarang yang datang dengan jumlah 70 sekian orang, sedangkan yang mencari tadi dalam keadaan belum melihat Rasulullah SAW min ahli maka kami pun menemui seseorang dari penduduk Makkah, kami tanyakan kepadanya, an Shallallahu Alaihi Wasallam, kami tanyakan tentang Rasulullah SAW hal apakah kalian berdua tahu orang yang bernama begini dan begitu, fakulnalla kata, Al-Abbas bin apakah engkau berdua tahu pamannya? yaitu Ab abbas bin Abdul Muttalib mereka menjawab, Al-Abbas. Kami kenal Al abbas Ditanya ketika disuruh mencari, apakah kalian kenal? Kami tidak kenal. Tapi kalau gitu pamannya, apakah kalian kenal? Iya, kami kenal. "Kan la ya zalu alaina tajiran karena Abbas, paman Rasulullah SAW, Raja Ta'ala Anhu, selalu datang kepada kami, kata mereka, untuk perdagang, Karena Abbas sering ke Madinah, mereka kenal, tetapi Rasulullah SAW mereka tidak kenal. Kalau Al-Masjid, bahwa Al Abbas, sudah lihat saja. Kalau kamu menemui Abbas di Masjid, maka yang duduk bersama Abbas itu adalah Rasulullah SAW. Karena selalu Berdua ada catatan juga, setiap Rasulullah SAW menemui mereka untuk membayar mereka di Aqabah selalu pamannya Abbas menemani, melindungi. Kenal. Bahkan kadang berbicara, berpesan, awas jangan sampai kalian melalaikan dan menyanyikan ponakanku, jangan kalian melakukan demikian dan demikian terhadap anak ponak, anak saudaraku dan seterusnya. Fa al masjid, da'khul cuma rajul al-jalis al Kata berah ibn marur, kalau engkau berdua nanti mencarinya dan kalian menemui ada abbas duduk di sana, maka yang duduk sebelahnya itulah Rasulullah SAW. Faedah masjid, maka kami masuk ke masjid mencari al abbas, fa al -abbas jalis, maka di sana abbas diambil muter dalam keadaan duduk. Wahai Rasulullah SAW jadilah sunnah Ahlu daripada Rasulullah duduk bersamanya. Fasalamna, tuma jadilah inaihi. Bila Rasulullah SAW melabbas, maka kami penduduk kepadanya. Maka Rasulullah SAW berkata kepada Abbas, halta arif hadaihnya Rasulullah yang Abul Fadl. Apakah engkau tahu siapa dua orang ini Wahai Abul Fadl? Abul Fadl adalah julukan Abbas ibn Abdul Muttalib. Kata Nabi, kalau na Abbas, iya, aku tahu. Rasulullah SAW hadal Barra, ibnu ma'rur Sayyidu qaumih Ini Barra, ibnu ma'rur dan Sayyidu kaumnya. pimpinan kaumnya wa hadal ibnu malik dan ini adalah Ka'ab ibnu malik rasulullah demi Allah aku tidak pernah lupa ucapan rasulullah s.a.w. alaihi wa ya nabi allah Inni khalastu fi sefari hada, wadhadanillahul Islam. Ikatan Al-Abbas, Rasulullah saw. Ala demi Allah, aku tidak lupa ucapan Rasulullah saw. Dengan kalimatnya asy'au, As apakah dia penyair? Qudtunam. Ucapan hebat ini. Ucapan kaf. Ibn Malik yang menceritakan. Wallahi ma ansa. Aku tidak lupa. Ketika itu Calon Rasulullah Sallam bertanya kepada Abbas, "Sihabat, ya tahu kan kau siapa dua orang ini? Tahu, ini Fulan dan Fulan. Maka Nabi bertanya, "Syair, orang yang pandai syair itu? Iya. Naa, ya. "Wakwala ya. lahul Bara ibn Ma'arun. Ya Nabi Allah, ini kerjaku di perjalanan ini, dan dalam keadaan Allah Islam. Wahai Nabi Allah, aku keluar dalam perjalanan ini, dan dalam keadaan Allah telah memberikan kepadaku hidayah ke dalam Islam. Maka aku melihat, agar tidak menjadikan bangunan ini yang Ka'bah terhadapku ketika salat berada di punggungku. Aku tidak mau kabah ini berada di punggungku. itu ilaiha, maka aku salat menghadap kabah. Tetapi sahabat-sahabatku meneliti aku, hati hingga terjadi dalam hatiku sesuatu. Fa tara ya Rasulullah maka bagaimana pendapatmu ya Rasulullah Qala kuntunta ala qiblatin la 'alaiha Jawaban Rasulullah qad <kod> kunta ala qiblah sesungguhnya engkau sudah ada di kiblat. Kalau 'alaiha kalau saja engkau sabar. Ya'ni sudah diterangkan kiblatnya ke Syam. Dan niscaya engkau sudah ada di kiblat yang kau harapkan nanti kalau saja kau sabar. Ya Rasulullah sudah mendapat kena isyarat dari Allah SWT wa bahwa kiblat itu nanti akan dipindahkan ke Kaabah Fa wallu wujuhakum shatr almasjidil Haram. Qal Ibn Abbas kumullah tatabbi kata Nabi lausadart 'alaiha. Kalau saja engkau sabar. Sabar di atas perintah pertama. Niscaya akan datang nanti perintah berikutnya. Ala faraj'al barra ila Qiblati rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka al pun kembali ke kiblat yang pertama yang diajar oleh Rasulullah sallallahu yaitu asy dan salat bersama kami ke Syam. Kemudian kami pun keluar untuk haji. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al Dan kami menjanjikan bertemu dengan Rasulullah SAW di Aqabah di tengah-tengah hari-hari tasyriq. Falamma fariqna minal hajj wa kana al-lailah allati Rasulullah sallallahu ketika kami selesai haji dan itu adalah hari perjanjian kami untuk bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah ibn Amr ibn Haram Abu Jabir. Bersama kami ada seseorang yang bernama Abdullah ibn Amr ibn Haram Abu Jabir. Sayyid Min sadatina, yang juga tokoh dari tokoh-tokoh kami. Selain Barra ibni Marur, juga beliau yaitu Abdullah ibni Amr ibni Harb. Wa syarifun min dan beliau adalah tokoh-tokoh mulia kami atau orang-orang besar kami. kami sudah berhasil mengajaknya bersama kami. Dan kami menyembunyikan bersama kami, atau menyembunyikan orang-orang yang bersama kami. Kami menyembunyikan orang-orang yang, yang bersama kami, yang berjanji untuk bertemu dengan Rasulullah SAW dari musyrikin. Ini rombongan ini bersama-sama musyrikin dengan orang-orang Islam tetapi ketika berjanji ingin bertemu dengan Rasulullah SAW di Aqabah mereka sembunyi-sembunyi sehingga tidak diketahui oleh kaumnya yang musyriki. Watanatumana min min al amrana, maka kami berkata kepada orang tadi Abdullah bin Amr, tokoh mulia kami. Kami katakan kepadanya ya Aba Ja'far, wahai Aba Ja'far, "Innak sayyid min sa'adatina. Engkau adalah tokoh-tokoh pemimpin kami, wa syarifun min ashrafina. Tan-ka adalah pembesar dari pembesar-pembesar kami. Wa inna narghab bika 'amma anta fihi, an takuna habtan lin Maka kami sungguh narghab bika 'amma anta fihi. Sungguh kami mengkhawatirkan engkau dari" apa yang engkau ada padanya? Ingat kalimat rag, ragi, Itu kalau dengan kalimat a, artinya tidak suka. Kalau dengan kalimat b atau v, artinya suka. Ini aku sangat mengharapkan engkau karena nawait bika sangat mengharapkan engkau. amma dari apa yang kamu ada padanya. Ini agama syirik. Kami mengkhawatirkan engkau dari apa yang engkau ada padanya, hampun Aku khawatir engkau menjadi hambatan, menjadi kayu bakar, hataban. di api neraka besok. Islam. Maka kami ajak dia untuk masuk Islam. Wa Rasul. Setelah dia menerima Islam, kami beritakan. Bahwasanya kami punya perjanjian Dengan Rasulullah SAW untuk bertemu Dengan kami di Aqabah. Fa <tuh> aslama wa syahida Maka beliau Abu Jabir masuk Islam Dan kemudian ikut bersama kami Di pertemuan Aqabah yang kedua Wa kana naqiban Dan beliau nanti menjadi Naqib <tuh> Naqib artinya pemimpin-pemimpin Yang nanti ketika sudah dibayar 70 orang tadi Rasulullah SAW mengatakan Akhriju keluarkan dari kalian an-nuqaba ya, nuqaba bentuk jawab dari naqib 12 pemimpin dari kalian maka diantaranya selain Barra Ibn Ma'rur juga Abu Jabir yang tadi baru diajak untuk masuk Islam ya. maka dia pun masuk Islam fanimna tilkan laylah maa qawmina maka malam itu kami tidur bersama kaum kami bersama-sama dan itu kebiasaan orang-orang Arab mereka selalu ketika haji, mereka tidur bersama di satu tempat, satu suku, satu tempat Ini perkemahan Bani Bulan, maka Bani Bulan semua. Ini perkemahan Bani Bulan. Maka mereka orang-orang Arab dari kalangan Aus dan Khazraj ke itu, juga mereka tidurnya di perkemahan yang sama dengan musyrikin. Ini adalah perkemahan Khazraj, maka mereka semua di sana yang sudah masuk Islam, maupun yang belum. Hingga mereka tertidur sampai tengah malam. hatta ketika sudah berakhir sepertiga malam. Yang pertama, berarti masih tersisa dua pertiga malam. Koraja min limia di Rasulullah SAW. Kami pun keluar dari rihalina, dari tempat-tempat kami perkemahan-perkemahan kami untuk menemui atau ke tempat perjanjian pertemuan dengan Rasulullah Sallam. <mustafin> kami bersungut-sungut tahu jalannya orang yang bersembunyi-sembunyi perlahan-lahan supaya enggak kelihatan orang itu yang disebut dengan tasallal <mustafin> ya merindik rindik seperti merindik-merindiknya seekor kucing mustafin sembunyi-sembunyi Hatta Aqabah hingga kami berkumpul di satu syebi, di satu sisi bukit, di sisi Aqabah. Sendiri-sendiri, tidak bersama-sama. Yang satu berangkat sana, satu berangkat sana, satu berangkat sana sehingga tidak terlihat. Sehingga berkumpul mereka semuanya. Wa nahnu salah rajulan dan kami berjumlah 73 puluh tiga orang. Wah mana imraatani min nisa'ina dan bersama kami ada dua orang wanita dari istri-istri kami, yaitu Nusaibah binti Kaab dan Asma binti Amr ibn Abi. Kalau fajstama'na fi shi'ibin antadir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka kami pun berkumpul di shi'ib tersebut menunggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta jana hingga datang bertepada kami hingga datang nabi kami. Dan bersamanya Rasulullah Islam didampingi oleh Abbas ibn Abdul Muttalib. Pada saat itu Abbas ibn Abdul Muttalib masih di agama kaumnya radiyallahu anhu, beliau nanti akan masuk Islam akan kita doa kepada radiyallahu ta'ala anhu tetapi ini kisah, adalah kisah ketika itu beliau mengantarkan rasulullah sallam membela rasulullah sallam dan berpesan pada mereka agar menjaga rasulullah sallam dalam keadaan beliau masih musyrik dan ini tidak heran sebagaimana apa yang terjadi pada Abu Talib Abu Talib dalam keadaan masih musyrik tetapi dia bertekad membela menjaga rasulullah salam. karena mereka punya pepatah unsur al-Qaqa zaliman Oh, Tolonglah saudaramu satu suku Baik dia walim ataupun mablu Dia benar ataupun salah Harus dibela Ini kesukuan mereka ketika itu Ya ini semangat kesukuan mereka sangat tinggi Pokoknya kalau satu suku Mereka akan membela walaupun salah Sehingga walaupun dianggap Salah padahal tidak salah Walaupun dianggap ini adalah seorang yang Berbeda agamanya menjelisih kaumnya Maka Abu Talib tetap membela Setelah Abu Talib wafat maka Abbas jaga. Abdul Muttalib jaga. Maka selalu Maka selalu jaga. Ali Abbas jaga. Abdul Muttalib jaga. Maka selalu jaga. Maka selalu jaga. Maka selalu jaga. Maka selalu jaga. Maka selalu jaga. Maka Palamma jalasa kana awal mutakallim Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Ketika sudah berkumpul mereka dengan Rasulullah sallallahu justru yang pertama berbicara adalah Al-Abbas Ibn Abdul Muttalib. Qala ya Al-Khazraj wa hiya Khazraj. Wa kanat Al-Arab tusamma hadha Al-Hayy min Al-Ansar Al-Khazraj. Orang Arab ketika itu menamakan kelompok tadi itu menamakan kabilah tadi dengan Khazraj. Kazirajuhah wa ausuhah. Mereka menyebutnya kazrat semuanya, walaupun yang aus disebut kazrat juga, yang kazrat juga disebut kazrat, sehingga dianggap sama semuanya dengan kazrat. Sehingga walaupun ada aus di sana, mereka tetap memanggilnya dengan ya ma'ashrat kazrat. Inna Muhammadan minna haizuqad alintum. Rasulnya Muhammad di sisi kami, sebagaimana kalian ketahui. Yani ini adalah ponakanku, anak saudaraku, dan dari suku kami dan seterusnya. wa dan kami telah melindunginya dari kejahatan orang-orang dari kaum kami sendiri. yaitu orang-orang yang pendapatnya seperti pendapatku hari ini, yakni menentang Rasulullah Sallallahu maka dia dalam keadaan terjaga di kaumnya, wa fi dan terlindung di negerinya tetapi dia Menginginkan Agar tetap meninggalkan kaumnya Untuk menemui kalian Qan Ibn Azzaqullah lihat bahasanya Padahal sebagian besar kaumnya Menyakiti Rasulullah SAW Menyiksanya dan seterusnya Tapi beliau berkata dengan kalimat Karena dia masih musri ketika itu bahwa sesungguhnya ini adalah kalian tahu ini adalah ponakanku dari sukuku dan ini adalah begitu dan begitu digambarkan bahwa Rasulullah SAW di kaumnya mulia, di kaumnya terjaga, di kaumnya terlindungi. Maka dia sekarang menolak untuk tetap di sini dan ingin inhiyas ilaikum, ingin bergabung dengan kalian walhaqu bikum dan ingin bergabung dengan kalian fa in kuntum tarawna annakum wa aquna lahu bima kalau kalian berpendapat bahwa kalian adalah orang yang menepati janji dan kalian menerima apa yang diajaknya waman'uhu dan kalian akan menjaganya mimman khalafahuhu dari orang yang menyelisihinya fa antum wama tahammatu kalau kalian benar Konsekuen menerima agamanya dan kalian konsekuen akan menjaganya dan melindunginya silahkan kalian dengan apa yang kalian pikul dari beban kalian yakni diperingatkan oleh Allah agar mereka konsekuen menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau kalian berpendapat bahwa kalian nanti akan memasrahkan dia ke musuh-musuhnya Kalian meninggalkannya tidak menolongnya Maka kalau begitu sekarang saja Tinggalkan dia Jadi yani kalau kalian Membuat rencana untuk tidak konsekuen Untuk mencelakakan dia, membiarkan dia Maka tinggalkan sekarang Kalau kalian benar-benar akan melindunginya, silahkan Bawa dengan kesungguh-sungguhan Kalian akan menjaganya min Karena dia di dalam kemuliaan Dalam perlindungan di kaumnya Di negerinya Makulna lalu maka kami pun berkata kepadanya kata mereka orang-orang hazraj. Khasanya nama kut kami sudah dengar apa yang kamu ucapkan. Fatakalam ya Rasulullah berbicara orang kau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakutli nafsika wal-Rabbika ma'ahbab maka ambillah apa yang merupakan untukmu dan untuk Rabbmu. Ia ni perintahkan kami dengan perintah-perintah untuk Allah swt dan untuk Rasulnya sallallahu alaihi wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.